Sedalam Samudera Telah kusalami Setinggi Langit yang angkas setelah Sepanjang Kehidupanku Aku Mencari Sebentuk Kelembutan hati cinta yang sejati Kini uh, Usai su. dituku karena kalah cinta terakhirku berjuta jora darangi kelap malamku tetap tak seindah jauh. Terima kasih. Tema